yang telah mengimbangkan berbagai kenamanan kita yang akan tergab. terutama pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara Focus Group Discussion MBD Lembaga Keuangan Mikro Selamat setelah salam semuanya berserahkan kepada junjungan amir besar kita Nabi Muhammad Assalamualaikum Alaihi Wasallam dan juga kita yang telah terbentuk dengan segala sebenarnya Amin Bapak Iman yang kaya hormati Kami dari Forum Komunitas Lembaga Keuangan Mikro selamat Bisnis Pedesaan Terima kasih terima PT Sarana PT Sarana selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, segala aktivitas, terutama dalam penyusunan penyusuran merasa laporan rasa keuangan yang kedua, membantu jelas membantu operasional kami dalam membantu keuangan sehari-hari semoga laptop ini sangat bermanfaat kepada kita semua yang hadir di sini dan ada yang kurang sedikit Pak karena ini memberikan laptopnya kami untuk juga di mana? kami sangat berbangga kalau, ya, kita ya. kerja ya. untuk kerja itu pak, juru hariannya katanya. sementara ini kami memang di ya, kantor ibadat ya, satu jadi, tidak perintahnya untuk pinjam buat tetangga atau yang lain, teman. jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada PT, PT. Sar dan finansial atas dukungannya Dan tentu saya ucapkan terima kasih kepada tim OJK dari provinsi maupun Jakarta dan dinas-dinas dinas yang yang membimbing kami Terutama juga Mas Konsultan ini, Mas Bastian dan Mas Hadi yang juga mendampingi kami selama ini, saya ucapkan terima kasih Mas. Semoga umurnya panjang. Amin. demikian yang kami aturkan Pak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.